mengalami perundungan sepanjang dan pasca menyalah di pengobatan corona dialami seorang dokter yang tertular saat bertugas Dokter Tri Maharani merasakan berbagai tindakan tidak menyenangkan mulai dari pengucilan di tempat tinggal hingga menghadapi ketakutan berlebihan pada orang lain Makan tuh piring, kita loh udah punya berat udah gak punya apa-apa lagi anak kita kena covid dan cuma bisa menunggu kematiannya sabar Mak kita harus tetap waras agar semua bisa kembali pulih sabar sadar Halo Ken Kamu kenapa? Itu Ken Sini, aku yang bicara Ken Halo Dengar ya Dikurung di kamar dan tidak boleh kemana-mana memang jenuh Kamu berdua hari karantina mandiri Kamu kuat Ken diam atau bergerak pun aku akan tetap mati dan aku ingin mempercepat kematian itu Enggak enggak itu salah. Dengerin aku ya, Ken. Ken, halo Kenapa? Ken bilang dia mau bunuh diri Serius kamu? Halo? Ken? Jawab dong! Kita punya mimpi yang sama kan? Kita bakal gelar pameran Kamu inget itu kan? harus ke sana. Kamu jangan ngacoris. Pokoknya enggak. Buat apa kamu ke sana? Kamu mati juga kayak dia. Kamu tahu kan? Saat ini sangat berbahaya ke daerah Ken. Enggak ada yang harus mati. Kamu juga. Kita semua enggak mau mati. Kita harus hidup. kamu masih ingat lagu yang kamu ciptakan buat aku ini kan? kamu bilang lagu ini tercipta agar kamu tetap waras dan jujur. Jujur apa yang kamu rasakan. kamu juga masih ingat puisi aku tentang kuas. di selas serat kuas. Ada sepi yang berteriak. Di sela serat kuas. Ada api yang membeku. Mari kawinkan kuas pada tinta. Kureskan di atas kanvas. Agar sepi. Tetap menjadi sepi. Dan api. Tetap menjadi api.